Suara Lindong menyebar dalam kegelapan. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia bisa merasakan tubuh halus di depannya sedikit bergetar. Maukah kamu memberitahu aku mengapa ada daya devoring di tubuh kamu? Lindong tersenyum ke arah kegelapan dan bertanya. Kun Ling diam, jelas. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan Lindong. Meskipun kamu memiliki devoring power, tampaknya tidak semurni kekuatan devoring di tubuh aku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bersentuhan dengan Devoring Power Kuning sebelumnya, Lindong menemukan bahwa meskipun Devoring Power yang terakhir memiliki kemampuan untuk melahap, kemurniannya lebih rendah dari miliknya. Omong kosong, suara dingin kuning dengan jelas terdengar di dalam kegelapan. Suaranya dipenuhi dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Heh, kami akan memperlakukannya sebagai omong kosong jika kamu mengatakannya. Lin Dong tersenyum dan berkata, dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya tentang hal ini. Karena Kun Ling tidak mau mengungkapkan sumber daya Devorinya. Lin Dong juga memilih untuk tidak mengejar masalah ini. Dia mengangkat kakinya dan langsung menuju ke kedalaman kegelapan. Kun Ling dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia mendengarkan langkah kaki Lin Dong yang berangsur-angsur. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikutinya. Kegelapan di sini tampaknya tidak pernah berakhir. Selain itu, Lindong bisa merasakan energi di dalam tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit saat dia berjalan. Meskipun dia agak bisa menunda ini dengan mengaktifkan simbol leluhur yang memangsa, perlawanan yang diberikannya berkurang saat dia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Lindong tidak menyadari berapa lama dia berjalan dalam kegelapan. Dia bisa mendengar celana agak terburu-buru dari belakangnya. Itu milik Kunling. Kekuatan di dalam tubuhnya sepertinya benar-benar habis dimakan. Namun, wanita ini sangat keras kepala. Dia mengepalkan giginya dan terus mengikuti Lindong. Bang, namun, tekad seperti itu jelas tidak bertahan lama sebelum rangan terdengar. Setelah itu, wanita di belakang tanpa daya jatuh ke tanah. Langkah kaki Lindong berhenti ketika dia mendengar suara ini dan dia melirik acuh Acuh pada kegelapan di belakang. Sesuatu yang berkilauan sepertinya telah menetes dalam kegelapan. Lindung berdiri di tempatnya. Meskipun seluruh tempat itu gelap, dia samar-samar bisa merasakan Kun Ling berjuang untuk naik ke kakinya. Namun, ini tampaknya sia-sia. Sebaliknya, itu menyebabkan kecantikan yang sangat baik ini berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Tingkat di mana benda berkilau jatuh dalam kegelapan menjadi lebih besar seolah merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Lindung akhirnya melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Bersikap lembut bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Itu mungkin baginya untuk mendengar suara Isakan Samar ketika dia mendekat. Kegelapan di sini tampaknya telah menyebabkan Kun Ling yang awalnya dingin dan anggun menjadi sedikit lebih lemah. Jangan bodoh datang ke sini jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin berdiri dalam kegelapan dan berkata dengan cara yang tak berdaya. Kamu berjalan di jalanmu dan aku akan berjalan di jalanku. Kun Ling tidak mau menyerah dan suaranya tiba-tiba menjadi sedingin es. Meskipun demikian, suara ini mengandung sedikit getaran. Berikan tanganmu padaku, kata Lindong Sosok dalam kegelapan tampak menegang Suara keras kepalanya segera terdengar Aku bisa berjalan sendiri, segera Lindong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah Sosok halus kunling tanpa sadar gemetar mendengar kata-katanya Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Dia tidak dapat melakukan perlawanan Seolah-olah orang di depannya telah menjadi tuannya Kun Ling terkejut ketika perasaan ini muncul. Dia dengan cepat sepertinya menyadari sesuatu. Apakah ini karena daya melahap? Kenapa begini? Petik 2. Kunling tanpa sadar mengulurkan tangannya yang lembut sementara dia merasa kaget dan dengan lembut menggenggam telapak tangan Lindong. Kehangatan yang ditransmisikan dari tangan yang terakhir menyebabkan tubuhnya bergetar sedikit dan piton yang marah seperti devouring power di dalam tubuhnya tampak sedikit tenang perasaan mengandalkan muncul dari devouring power perasaan ini meresap jauh ke dalam hati kuning menyebabkan wajahnya yang cantik untuk mengungkapkan flus memikat dalam kegelapan lindung tidak menyadari fluktuasi ini dalam hati kuning dia meraih batu giok lembut seperti tangan dan sedikit menekuk tubuhnya setelah itu dia membawa sosok halus dan lembut di tengah-tengah seruan rendah selanjutnya dia berbalik dan perlahan-lahan menuju ke kedalaman kegelapan banyak individu kuat melayang di depan Devoring Divine Palace. Mereka semua dengan cemas mengawasi istana hitam. Namun, pintu-pintu batu itu masih tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. The Sky Devoring Course memegang pisau hitam panjang dan berdiri di depan pintu batu tanpa bergerak. Namun, tidak ada yang berani menerobos masuk setelah menyaksikan kekejaman dari hal ini. Penantian seperti itu berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, seseorang mulai merasa tidak sabar. Setelah itu, beberapa tokoh bertukar bisikan sebelum berbalik untuk pergi. Kemungkinan mereka berencana untuk pergi ke tempat lain untuk melihat apakah ada harta lainnya. Ah, namun, tirai cahaya hitam jahat tiba-tiba tersapu keluar dari kehampaan sebelum kelompok ini bisa terbang sepuluh ribu kaki. Mereka menjerit kesedihan saat kontak dengan cahaya hitam. Dalam rentang pendek beberapa napas. Bahkan mayat mereka tetap Apa yang terjadi? Tangisan sengsara yang tiba-tiba ini segera memecah keheningan tempat ini Banyak individu yang kuat di depan devoring divine palace buru-buru membalik tubuh mereka Setelah itu, mereka terkejut menemukan ki hitam jahat mengepul dari cakrawala Seluruh tempat langsung berubah menjadi senja Sementara angin suram dan angin dingin bersiul terus-menerus Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah secara drastis setelah menyaksikan kejadian aneh ini. Riak ini, tetua pertama Zuli buru-buru bangkit. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia menatap ki hitam yang menyapu. Kedua tangannya tiba-tiba mengepal rat. Ini Imo, apa? Murid-murid Liu King, Martin kecil dan yang lainnya di samping menyusut setelah mendengar ini. Aura iblis jahat menyebar ke langit. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh tempat. Hanya area dalam jarak sepuluh ribu kaki dari Devouring Divine Palace yang tidak tersentuh Aura iblis bergolak Orang bisa melihat hantu hitam seperti sosok perlahan muncul di dalam awan Dia melihat banyak ahli top berkumpul di depan Devouring Divine Palace dan tanpa sadar tersenyum Jadi semua orang ada di sini Ini menyelamatkan aku dari banyak usaha Petik 2 Kuf Jadi itu sebenarnya kamu hal-hal jahat kotor Kalian seperti tikus yang bersembunyi di kegelapan dunia ini. Namun, kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu. Ekspresi sesepuh pertama Kun Yuan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin ketika melihat pemandangan ini saat dia berbicara dengan suara keras. Haha, kita Yimo telah bersembunyi karena kita memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Bagaimana bisa kalian yang bodoh bisa memahami ini, jika bukan karena simbol leluhur saat itu? Pesawatmu ini pasti sudah jatuh ke tangan kita Imo. Bayangan hitam tertawa keras ke arah langit dan menjawab. Jangan buang nafas kita dengannya. Semuanya serang bersama dan bunuh iblis ini. Petik 2. Tetua Zuli berkata dengan suara berat. Setiap orang yang hadir memiliki kekuatan luar biasa dan juga sangat berpengalaman. Mereka semua setidaknya sudah mendengar sedikit tentang Imo ini. Benda-benda ini adalah musuh bersama semua makhluk hidup di pesawat ini. Bunuh aku. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya hari ini. Petik dua. Sosok hitam itu tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Awan hitam bergejolak dan empat sosok perlahan muncul. Empat aura kuat yang tak tertandingi menyapu area ketika mereka muncul. Raja Imo. Wajah pucat muncul di wajah sesepuh pertama Zuli dan yang lainnya ketika mereka melihat empat sosok. Keempatnya adalah Raja Yimo. Dengan kata lain, mereka adalah empat ahli top reinkarnasi. Menambahkan Yimo yang belum mengungkapkan kekuatannya. Barisan ini sudah cukup untuk menakuti mereka. Disinilah master penyelamat mati. Haha, sayang sekali. Musuh lama benar-benar jatuh ke keadaan seperti itu. Aku khawatir warisan kamu tidak akan diturunkan di dunia ini. Petik 2. Sosok hitam di atas awan hitam memandang Devoring Divine Palace di puncak sendirian saat ekspresi kejam melintas di wajahnya. Sasa, -sa, langkah kaki yang dibunyikan terdengar dalam kegelapan. Lindong tanpa sadar melengkungkan sudut bibirnya. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan dalam kegelapan ini. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Langkah kakinya sekarang seberat batu. Keringat menetes di wajahnya dari dahinya dan napasnya juga menjadi jauh lebih berat. Kamu, sosok lembut di pelukannya tampak bergerak dengan lembut. Dia juga bisa merasakan bahwa Lindung kelelahan saat dia berkata dengan lembut. Turunkan aku. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Lindung mengerutkan kening. Kamu, Kun Ling marah. Dia menikmati status yang sangat tinggi di dalam suku Kunpeng. Menambahkan kecantikannya ke dalam campuran, tidak ada yang berani berbicara dengannya dalam masalah seperti itu sebelumnya. Namun, dia saat ini tidak dapat merasakan banyak kemarahan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa pahit di hatinya. devouring power yang konyol ini benar-benar akan menjadi kematiannya. Lindong berjalan agak jauh sambil menggendongnya. Akhirnya, energi di dalam dirinya benar-benar menghilang. Tubuhnya menjadi lemah dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, saat tubuhnya mengenai tanah, tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan punggungnya terbanting ke tanah. Bunyi rendah menyebabkan alisnya berkerut. Kun juga merasakan tubuhnya tersentak. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun dari mendarat di tanah. Dia terkejut sesaat sebelum dia dengan cepat memahami situasinya dan segera menarik pakaian lindung ketika dia bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ini tidak akan membunuhku. Lindong terengah-engah. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya berbaring di tanah dan berkata, Tidak ada pilihan lain. Tampaknya kita tidak bisa pergi. The Devoring Master telah melakukan tes yang aneh tanpa alasan. Betapa membingungkan. Petik dua. kamu benar-benar terlalu naif jika kamu percaya bahwa begitu mudah untuk mendapatkan warisan dari guru yang memangsa. Kata Kunling, betul, jika aku tahu sebelumnya. Aku hanya akan mengabaikan kamu dan meninggalkan kamu di belakang. Lin Dong mengerutkan bibir dan berkata, Kun Ling mendengus dingin sebelum menjadi tenang. Lin Dong tidak berdaya dan tidak bisa diganggu dengannya. Dia baru saja akan menutup matanya dan memulihkan diri ketika tawa samar tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Jika kamu benar-benar mengabaikannya dan meninggalkannya, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan warisan ini. Suara tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul di bagian terdalam dari kegelapan. Sesosok duduk di sana sementara cahaya melilit tubuhnya. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan menemukan bahwa tidak ada cahaya sedikitpun dalam satu inci dari angka ini. Dari kejauhan, dia muncul seperti lubang hitam paling misterius di alam semesta berbintang. Memakan segalanya, itu adalah guru yang memangsa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 1174, Rahasia Waris. Cahaya tiba-tiba menyebar di dalam kegelapan, mengusir kegelapan sedikit demi sedikit. Sementara itu, ada sosok tinggi duduk dengan tenang di tengah-tengah cahaya itu. Dia muncul seperti batu dan sepertinya dia sudah duduk di sana sejak zaman kuno. Lindung kaget saat dia menatap sosok itu, yang muncul dari dalam kegelapan. Dia benar-benar bingung. Sementara itu, di sampingnya, Kun Ling juga menatap ke depan dengan syok di matanya yang cantik. Menelan, Tuan, Lindung menelan ludah dengan kasar saat dia bergumam dengan tidak percaya. Seolah dia mendengar suaranya, sosok di dalam cahaya itu perlahan mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajah tampan terungkap di bawah cahaya. Sementara itu, ada senyum misterius di wajahnya yang seperti batu giok yang hangat. Pupil hitamnya sangat dalam dan ada aura sombong di antara alisnya. Pria yang menarik, pemilik baru simbol leluhur yang memangsa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu tiba. Matanya acuh tak acuh saat melihat Lindong. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Memakan simbol leluhur." Kun Ling langsung kaget setelah mendengar kata-kata ini. Lalu dia menatap Lindong dengan kaget di matanya. Orang ini sebenarnya memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Tidak heran, tetua. Sejak kita bertemu denganmu, aku percaya bahwa kita seharusnya berhasil lulus tes, kan? Guncangan di hati Lindong mulai menyebar. Setelah itu, dia tersenyum pada guru yang melahap dan bertanya. The Devouring Master tersenyum saat melihat Lindong. Segera, dia dengan lembut mengangkat alisnya sebelum berkata. Aku bisa mendeteksi banyak aroma yang familiar di tubuhmu. Mari kita lihat, Flame Master, Chaos Master, Darkness Master, dan Murid The Devouring Master tiba-tiba mengeras saat dia menatap Lindong. Matanya, yang hampir tidak menahan emosi, akhirnya memiliki beberapa fluktuasi. Kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan sepertinya dia terbebas dari beban besar ketika dia melakukannya. One Apakah dia berhasil? Dia tidak mengecewakan tuan kita Yang berjuang sampai mati untuk melindunginya Uh, aku masih kalah padanya Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya The Devouring Master memang luar biasa Meskipun ini bukan bentuk sejatinya Dia masih bisa segera mengatakan aura kuat mana yang telah dihubungi Lindong Kamu seharusnya secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mereka berempat Aku bisa langsung tahu dari baunya Petik 2, The Devouring Master tertawa, segera setelah itu, dia berkata dengan suara samar, Yan, sudah puluhan ribu tahun sejak kita terakhir bertemu, apakah kamu tidak keluar untuk bertemu teman lama? Petik 2, sebuah cahaya hangat keluar dari tubuh lindung setelah suara Devouring Master terdengar. Setelah itu, itu berubah menjadi sosok yang ringan, sementara itu, ada ekspresi yang rumit di matanya. Aku tidak berharap bahwa lain kali kita bertemu jenius yang dulu berbakat dan mempesona telah menjadi seperti ini. Apakah aku punya pilihan lain pada waktu itu? Kata Tuan Devoring lembut, yang diam. Pada saat itu, kedelapan Master itu terluka parah. Sementara itu, pemiliknya telah menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melindungi Ice Master melalui reinkarnasinya. Karena itu, tujuh Tuan yang tersisa semuanya tidak berdaya. Jika guru yang melahap tidak mengorbankan dirinya, kemungkinan bahwa setidaknya setengah dari tujuh master akan mati. Dia adalah pemilik baru batu leluhur yang tidak melanjutkan dengan topik ini. Sebaliknya, dia menatap Lindong dan berkata, 'Pemilik mata guru yang melahap itu melintas. Sementara itu, ada nada main-main dalam suaranya. Lindong tidak mengatakan apa-apa, kembali ke penjara.' Penekan iblis. Master kegelapan memiliki reaksi besar ketika dia mendengar ini. Oleh karena itu, Lindung jelas tahu apa statusnya sebagai pemilik batu leluhur diwakili. Anak kecil, kamu benar-benar menarik. Akan tetapi, masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kamu benar-benar layak menjadi pemilik batu leluhur. Sang guru yang memangsa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hanya dia memiliki simbol leluhur yang menelan. Dia juga memiliki simbol leluhur Thunderbolt. Kata Yan, aku juga menyadarinya, sang guru yang menyantap mengangguk. Lalu, dia berbalik untuk melihat Yan sebelum perlahan berkata, namun, itu masih belum cukup. Yan terdiam sesaat, setelah itu, dia berkata, kamu harus sadar bahwa perang saat itu belum berakhir. Masih ada Imo yang bersembunyi di dunia ini dan tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Petik dua, lagi pula. Kalian semua tidak tahu ini. Tapi pemilikku meninggalkanku dengan satu instruksi terakhir sebelum membakar reinkarnasinya. Oh, Tuan Devoring mengangkat kepalanya dan menatap Yan. Guru mengatakan bahwa jika mungkin, untuk mencari leluhur simbol lain, bukankah itu akan menjadi saudara bela diri Junior? Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, dia memang jauh lebih kuat dari aku. Oleh karena itu, Orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai tingkat kultivasi master haruslah saudara perempuan bela diri junior. Master Devoring berkata dengan suara lemah, Memang, Ice Master adalah kandidat yang ideal dan bahkan tuanku juga berpikir begitu. Namun, selalu baik untuk memiliki kandidat lain. Bukankah kamu setuju? Yan mengangguk dan menjawab, Haha, aku sudah mati dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkanku. Kamu harus meyakinkan mereka bertuju sebagai gantinya. Namun, mengingat pemahaman aku tentang mereka, meminta mereka untuk mempercayainya sebagai ganti saudari bela diri junior sepertinya tidak mungkin. Sang guru yang memuridkan tertawa. Yang tertawa getir, memang agak tidak mungkin. Apakah saudara bela diri junior baik-baik saja? Master Devoring tiba-tiba menatap Lindong. Dia bisa mendeteksi aura Master S dari tubuhnya. Karena itu... Keduanya harus berinteraksi untuk waktu yang lama. Lin Dong terdiam sesaat. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut. Aku hanya berkenalan dengan Ying Huan Huan dan bukan Tuan Es. Ketika dia menyebutkan hal ini, pikirannya tiba-tiba teringat pada hari ketika dia akan mati. Saat dia mengenang sosok cantik yang telah menembus ruang dan masuk jauh ke dalam benaknya, hatinya sedikit sakit ketika dia memikirkan rambut panjangnya yang biru. Yang tertawa dan berkata, dia berkenalan dengan Ice Master setelah reinkarnasinya. The Devouring Master terkejut, dia melihat ekspresi Yan dan Lindong sebelum dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk. Setelah itu, dia membelai dagunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, memang sulit untuk menangani saudara bela diri junior. Di masa lalu, aku kuat dan tampan, tetapi dia bahkan tidak melirik aku. Petik 2, Lindong Aku punya harapan tinggi untukmu. Semoga berhasil. Taklukkan benteng es itu. Petik 2. Lindong tidak bisa berkata apa-apa saat melihat guru yang melahap. Yang tampaknya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di sampingnya, Kunling melirik Lindong. Yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Lalu, bibir merahnya sedikit melengkung. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah memutar kepalanya yang cantik ke satu sisi. Gadis kecil, Tuan Devoring tiba-tiba berbalik ke arah Kunling sebelum dia tersenyum. Sementara itu, ekspresi di matanya menjadi lebih lembut. Kamu adalah seseorang dari suku Kunpeng. Apakah aku benar? Kunling dari suku Kunpeng menyapa tetua. Kunling buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Bagaimana hubungan Kun King Er denganmu? Tanya sang guru yang melahap. Kehangatan muncul di wajahnya yang tampan ketika dia menyebut nama ini. Dia adalah leluhurku. Sang guru yang melahap mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata. Kalau begitu, kamu harus tahu siapa aku. Apa aku benar? Kamu, kamu adalah suami leluhurku. Wajah Kun Ling memerah saat dia menjawab dengan hormat. Berdiri di sampingnya. Lin Dong kaget. Kun Ling benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan Devouring Master. Tidaklah mengherankan jika sang penyantap berkata bahwa dia bisa melupakan tentang mendapatkan warisannya jika dia meninggalkan Kun Ling dan meninggalkannya. Namun, karena Devouring Master menikah dengan Kun King Er itu, mengapa ia memiliki hubungan yang begitu suram dengan rubah sembilan ekor yang menyihir itu? Sepertinya orang ini cukup pemain. Gadis ini dapat dianggap sebagai keturunan langsung dari guru yang memangsa. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan melahap. Di sampingnya, Yan lembut berkata, keturunannya benar-benar dapat menikmati berkas seperti itu. Lin sedikit terkejut, karena Master Devoring memiliki simbol leluhur Devoring. Itu dibenarkan baginya untuk memiliki kekuatan Devoring. Namun, bagaimana mungkin keturunannya dapat menikmatinya juga? Setelah kultivasi kamu mencapai tingkat Master Devoring dan kamu mencapai penggabungan sempurna dengan simbol leluhur Devoring, kamu secara alami akan memiliki kemampuan seperti itu juga. Namun, ini juga merupakan kejadian yang sangat langka. Faktanya, selama puluhan ribu tahun terakhir, hanya segelintir keturunannya yang memiliki kekuatan melahap. Jelas yan? Dong menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jadi, hanya ada kemungkinan kecil, semuanya masih baik-baik saja dalam kasus itu. Jika tidak, bukankah seolah-olah semua orang di suku Kunpeng memiliki simbol leluhur yang memangsa? Anak kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu percaya bahwa aku mengatakan kata-kata itu sebelumnya hanya karena Kunling adalah keturunanku. Sang guru yang memurahkan mengalihkan perhatian dan bertanya, sementara Lindung dengan lembut berbicara kepada Yan. Lindong batuk kering, dia buru-buru tertawa. Apa yang dikatakan tetua? Bagaimana aku bisa meninggalkan wanita Kunling di tempat seperti ini? Petik dua. Apakah begitu? Kunling memutar matanya. Sebelumnya, orang ini bahkan ingin mencoba kehidupan Jiufeng. Karena itu, dia jelas bukan individu yang baik hati. Hei, aku sudah membantumu sebelumnya. Bisakah kamu tidak menambahkan penghinaan ke luka? Lindong menatap Kunling dan berkata, "Kunling mundur selangkah ketika dia melihat ekspresi Lindong. Namun, dia dengan cepat pulih sebelum dia dengan keras menginjak kakinya. Ini daya Devouring terkutuk. Mengapa itu menyebabkan aku kehilangan kesabaran setiap kali aku melihatnya?" Batuk, "Lindong, kamu tidak harus menggertak linger Meskipun keturunan aku bisa mendapatkan kekuatan Devouring karena aku itu juga tepat karena ini bahwa mereka akan ditekan ketika berdiri di depan pemilik lambang leluhur Devoring. Master Devoring batuk pelan dan berkata. Lindong tertegun. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Kun Ling, yang menjadi marah karena malu. Baru kemudian dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman. Tidak heran ratu es ini, yang hanya memandangnya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh di luar, ditekan olehnya saat memasuki tempat ini. Namun. Dalam kasus itu, benar-benar sulit untuk mengatakan apakah itu adalah berkah atau kutukan bagi mereka untuk memiliki kekuatan menyantap. Memang benar bahwa Lingar adalah keturunan aku, tetapi itu hanya sebagian dari alasannya. Sang Guru yang melahap tersenyum tipis dan berkata, sebagian besar warisan aku adalah mengenai pemahaman aku tentang reinkarnasi. Mengingat kekuatan kamu, jika kamu menerimanya sendiri. Kamu kemungkinan besar akan terjebak dalam reinkarnasi dan gagal melepaskan diri. Karena itu, kamu akan membutuhkan seseorang untuk melindungi kamu saat menerima warisan aku. Petik 2. Lindungi. Lindung kaget ketika dia menatap Kunling. Linger adalah keturunan aku dan dia memiliki garis keturunan aku. Karena itu, dia bisa tetap sadar selama warisan. Petik 2. Semburat lucu muncul di sudut mulut Devoring Master. Dia memandang Lindong yang tertegun dan berkata, Perlindungan Linger sangat penting jika kamu ingin mendapatkan warisan aku. Sekarang, apakah kamu akhirnya mengerti? Petik dua. Lindong tertawa kering. Setelah itu, dia melirik Kun ling, hanya untuk melihatnya memutar matanya. Segera, dia mulai resah, karena wanita ini marah kepadanya. Apakah dia mau melindunginya? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.